serta klik tombol notifikasinya para tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Pemimpin memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan Kabar pertama, persahabat ada Vitamin Bahagia malam hari ini disuguhkan lewat channel YouTube Lesti Entertainment. Ini tentunya momen yang paling ditunggu persahabat ya. Dapur bunda Lesti kejora kini kembali hadir. Bunda Lesti masak persahabat ya. Dikhususkan nih untuk suami tercinta kali ini. Bunda Lesti kejora memasak piscok persahabat ya pisang coklat nih buat. Papa Bilar aduh, Masya Allah banget ya saat melihat Tatapan dari keduanya Papa Bilar maupun Bunda Lesti Ini membuat kita semakin bahagia Masya Allah mudah-mudahan Rumah tangga mereka Langgeng dan selalu diberikan kebahagiaan Info ini juga kita dapatkan bersama dari akun Ada kalimat kapsen juga yang dituliskan Serbu Leslar Entertainment Sekarang gak usah ikut salting Ya guys katanya tuh gak kata Gak usah ikut saat melihat kekiutan keromantisan dari Lesti dan Bilar Dan untuk berikutnya para sahabat kita lihat juga Ada sebuah unggahan spesial terbaru dari ketua MPR RI Pak Bambang Susatyo. Ini mengunggah sebuah postingan foto momen kebersamaannya dengan Leslar Masya Allah banget ya Kita juga salpung dengan kalimat gansen panjang Yang dituliskan oleh Pak Bambang Susatyo. Di mengatakan, podcast bersama pasangan selebriti Rizky Pilar, Leslar, dan Lesti Kejora, Bamsud bagi kiat sukses tuh dari Jakarta." Ketua MPR RI, Babang Satrio, turut bangga dengan pasangan selebritis Lesti Kejora dan Rizky Pilar yang tidak hanya harmonis dalam membangun rumah tangga, melainkan juga harmonis dalam membangun bisnis selain mewujudkan kemandirian ekonomi sekaligus membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat selain menjadi konten kreator melalui kanal YouTube Leslar Entertainment dengan 984.000 subscriber keduanya juga memiliki Instagram Les Kejora dengan 24,7 juta followers dan Instagram Rizky Bilar dengan 12,5 juta followers keduanya sukses memanfaatkan kekuatan digital untuk ditransformasikan menjadi kekuatan ekonomi digital bahkan tidak hanya di digital keduanya juga sukses membangun bisnis perhiasan MRB Jewelry alias Muhammad Rizky Bilar bisnis kuliner Rajasi serta fashion muslim Lesti Daily dan make up pun nama beauty Ujar bansut dalam podcast bersama Lesti Kejora dan Rizky pilar untuk kanal Youtube Lestler Entertainment di Jakarta hari Jumat wow Masya Allah bangga, persahabat ya Kita bangga, kita bahagia sekali mengidolakan Bunda Lesti dan Papa Bilar Dengan berkat prestasi, berjuang persahabat ya Demi kesuksesan, meraih impian yang Alhamdulillah Kini satu persatu terwujud keinginan mereka berdua Masya Allah mudah-mudahan sukses Dan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan Di postingan ini persahabat kita juga Salfok dengan momen Dimana BBL ini tentunya temani Papa Bila dan Bunda Lesti, dan kita lihat langsung tentu disambut oleh Pak Bang Sud Nih BBL, masya Allah, ini tentunya kebahagiaan untuk kita semua. Mudah-mudahan BBL juga bisa sukses seperti kedua orang tuanya. Amin, ya Robbal 'alamin, dan kita lihat persahabat momen dimana kepala BBL dielus oleh Pak Bang Sud. Masya Allah banyak yang mudah-mudahan jadi anak yang soleh menjadi kebanggaan kedua orang tua. Berikutnya persahabat kita lihat juga Ada unggahan spesial dari Bang Ariel. Bang Ariel 5 jam yang lalu ini mengunggah foto persahabat foto dimana mana di sini Bang Ariel memegang medali persahabatnya medali api penghargaan pastinya yang didapatkan oleh Papa Bilar. Ketika bermain pingpong Di acara GWS Melawan A.R. Rafi Ahmad Masya Allah banget ya Dan kita lihat nih salva dengan kalimat yang dituliskan oleh Bang Ariel Alhamdulillah Medali pertama turnamen pingpong Tetap semangat anak didik saya Rizky Bilar Semoga ada medali-medali selanjutnya Amin, semangat Wow, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan Papa Bilar berikutnya Next bisa mendapatkan medali-medali yang lain pastinya Amin Dan kita lihat juga persahabat keunggah berikutnya Masih kabar dari Buang Ariel Di guys pribadinya 2 jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan Perhatikan persahabat ya Tepatnya ada di Soneta Group, Tim Lesnar Entertainment Wow, tentunya membuat kita semakin penasaran Apa mungkin ada kolaborasi bersama Raja Dangdut, Bang Haji Rameirama Kita lihat juga keunggahan berikutnya Masih diunggahan Bang Boril Bang Boril mengunggah sebuah postingan Jejeran piala penghargaan Yang diraih oleh Raja Dangdut Raja Dangdut tanah air Luar biasa, kata Bang Aril Wow, pasti ada sesuatu kejutan Yang kita dapatkan dari tim Mudah-mudahan Kejutan bahagia, vitamin bahagia Selalu diberikan oleh Lesti dan Rizky Bilar berikutnya persahabat ada unggah spesial dari aku Leslar Sajak ini mengunggah sebuah kalimat untuk hari ini persahabat jangan terkecoh dengan rayuan ego yang menawarkan kepuasan akan cacian dan makian kepada orang lain membandingkan orang dengan lainnya percayalah hati nurani pemaki dan penghina akan selalu berperang hebat dengan egonya karena hati nurani akan selalu menuntun mempunyai kejalan yang Allah Ridhoi hanya saja terkadang nafsu terlalu memimpin untuk nurani melawan tuh sahabat ya dia bisa kita simak bisa kita tentunya ambil di pelajaran ini persahabat membandingkan leslar dengan orang lain yang rugi adalah mereka yang membandingkan tuh persahabat ya. itulah kalimat yang bisa kita ambil jangan membanding-bandingkan orang lain karena itu yang rugi hanya kepada yang membandingkan Ingat persahabat ya kata-kata bijak ini Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua Dan kita sebagai Vesijati tetap optimis tetap satu tujuan Mendukung yang terbaik karya-karya idola kita Tentu kita juga masih menunggu kejutan dan cidukan vitamin terbaru berikutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.